mencintaimu Lebih dari yang engkau tahu Aku menginginkanmu Untuk jadi Engkau lah asalnya Mengapa aku terserah Pergi tinggalkan aku Aku mencintaimu Lebih dah janganlah alasannya Mengapa adalah alasannya mengapa aku tersebut Melihat, kau pergi tinggalkan aku